Pria parubaya di atas batu itu jelas dikejutkan oleh pertanyaan Lindong. Tak lama setelah itu, garis pandangnya melayang ke kuali tembaga rusak merah kusam di tangan Lindong sebelum dia bertanya dengan senyum tipis. Oh, kenapa kamu tertarik dengan itu? Petik 2. Aku mendapat minat saat browsing. Lindong terkekeh. Dia secara alami tahu semua orang di sini sangat berpengalaman. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang setiap item memancing dari daerah iblis unik lakukan, mereka sangat waspada. Setelah semua, ada kasus-kasus di mana barang-barang yang tampak rusak sebenarnya ternyata harta yang tak ternilai. Mendengar jawaban Lindong, pria paruh baya itu menyipitkan matanya sedikit sebelum mengirim tatapan tajam ke arah kuali merah rusak kusam. Hanya setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menarik kembali pandangannya. Dia sudah melakukan banyak penelitian, dan hanya setelah dia gagal mengungkap sesuatu yang unik tentang mereka, dia memilih untuk menjajakan barang-barang ini. Ini terutama terjadi pada kuali perunggu karena tidak ada sedikitpun fluktuasi di dalamnya. Oleh karena itu, itu jelas bukan harta karun Yuan murni yang memiliki kecemerlangannya disembunyikan. Apakah kamu tahu apa itu saat pria parubaya itu mengerutkan dahinya? Lindung melambaikan kuali perunggu di tangannya, sebelum mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Jika aku tahu, mungkin aku bahkan tidak akan menjualnya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Berapa harganya, tanya Lindung sekali lagi dengan suara lembut. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Segera, matanya samar-samar berbinar sebelum dia menjawab. Sepuluh juta pil nirvana. Setelah dia berbicara. Keributan muncul di antara murid-murid Dao Sekte di belakang Lindong, saat mereka menatap pria paruh baya itu dengan marah. Orang ini bahkan tidak tahu apa-apa tentang item ini, namun dia benar-benar berani mengutip harga yang begitu keterlaluan. Tuan bukankah kamu sedikit terlalu rakus? Tanya Lindong sambil samar-samar mengernyitkan alisnya. Harga barang-barang yang kami jual di sini, terutama yang tidak diketahui asalnya, cukup tinggi. Itu karena kita harus memikul beban jika benda yang tampaknya tidak berguna ternyata harta yang tak ternilai. Pria parubaya mengangkat bahu dan menjawab, kamu juga harus mempertimbangkan sudut pandangku. Jika item ini benar-benar berubah menjadi permata, berapa banyak darah yang akan aku muntahkan? Petik 2, seolah-olah ada begitu banyak harta karun tertutup tak ternilai yang tercakup di dunia ini, kata Lindong Santai. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan tas Kian kiankun. Namun, setelah dia mengeluarkan tas Kian kiankun, tangannya menjadi kaku ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Semua pil nirvananya digunakan oleh Little Marten untuk menyebarkan jajaran besar. Meskipun Ying Huan Huan juga menjadi sukarelawan pil nirvana, Little Marten hanya mengambil cukup pil darinya untuk menambah jumlah yang kurang dimiliki Lindong. Oleh karena itu, Lindung saat ini pada dasarnya rusak, sama seperti tubuh Lindung menegang dan dia mulai merasa canggung. Tangan seperti batu giok memberikan gelombang lembut, melemparkan tas kian pada pria parubaya berpakaian abu-abu di atas batu. Menerima tas kian kun, pria parubaya itu meliriknya sebelum melihat wanita muda ramping dan elegan berdiri di belakang Lindong. Setelah itu, dia mengirim senyum ke arah Lindung dan berkata, kamu beruntung dengan wanita, pria muda. Lindong memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Ying Huan Huan sambil tersenyum. Terima kasih. Perilaku yang benar didasarkan pada timbal balik. Jawab Ying Huan Huan dengan santai. Mata besarnya melirik Lindong sebelum menarik kembali. Dari penampilannya, wanita muda itu tampak sedikit kesal. Lindong melongo sedikit sebelum menjawab dengan satu, oh, berdiri. Dia dengan mudah menyimpan kuali perunggu merah rusak yang rusak ke dalam tas kiankunnya. Sebelum tersenyum pada Ying Xiao Xiao dan yang lainnya, kita harus pergi juga. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dengan berbalik untuk pergi. Di punggungnya, murid-murid Dao Sekte juga berbondong-bondong dan mengikuti di belakang. Ying Huan Huan menatap punggung lindung sebelum giginya yang menggigit bibir-menggigit bibir. Sepotong keluhan tampaknya melintas melewati matanya. Namun, pada saat inilah dia diseret oleh Ying Xiao Xiao. Ketika Lindong dan yang lainnya kembali ke penginapan mereka, mereka melihat Kilei, Chen Zhen dan dua Master Aula lainnya berdiri di sana dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Di belakang mereka ada beberapa murid Dao Sekte. Setelah menyadari bahwa Lindong dan yang lainnya telah kembali, mereka semua jelas menghela nafas lega. Apakah kalian berbenturan dengan anggota dari Yuan get Tanya Kilei dengan suara rendah sambil mengerutkan kening saat dia menatap Lindong, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya. Lindong tak berdaya mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika kile membuka mulutnya lagi. Aku mendengar bahwa kamu berhasil memaksa Lei Qian mundur. Lindong melongo, berita ini telah melaju sangat cepat. Dengan sedikit ragu, dia menganggukkan kepalanya lagi dan berkata, Aku menggunakan sedikit trik. Haha, seperti yang aku katakan. Bagaimana bocah ini bisa semudah itu ditangani? Dia memiliki perut yang penuh dengan trik dan bahkan Lei Qian tidak akan bisa dengan mudah menanganinya. Tepat setelah Lindong menjawab, Chen Zhen tidak bisa menahan diri dan mulai tertawa. Tawanya mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong dan yang lainnya menatap dengan heran pada empat kepala sekolah yang tiba-tiba mulai tertawa. Melihat penampilan mereka. Sepertinya mereka tidak ada di sini untuk memberi kuliah kepada mereka. Sudah selesai dilakukan dengan baik, meskipun kamu terkadang harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Bajingan tercela itu perlu diberi pelajaran, kata Kiley sambil tersenyum sambil menggosok dagunya. Menanggapi adegan ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong adalah tertawa kering dua kali. Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah bentrok dengan Yuan Get. Kalau dipikir-pikir, saat kalian bertemu lagi di Unik Devil Regent, pasti akan ada beberapa bentrokan. Pada saat itu, kalian semua harus berhati-hati, kata Chen Zhen ketika wajahnya mulai berubah serius setelah tertawa. Iya nih, Lin Dong, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara mereka dan gerbang Yuan. Selain insiden hari ini, Jumlah konflik yang akan muncul ketika mereka bertemu di masa depan pasti akan meningkat. Oke, kalian semua harus pergi dan istirahat sekarang. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam dua hari. Selama dua hari ini, kamu semua harus menahan diri dan tidak menyebabkan masalah lebih lanjut. Kota Iblis unik adalah tempat kacau yang dipenuhi dengan segala macam individu. Jangan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kata Kilei sambil tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Iya nih, setelah mendengar kata-katanya, semua murid menganggukkan kepala mereka sebelum berhamburan. Bocah ini benar-benar penuh kejutan. Tubuh Leikian sepertinya sudah mulai menghasilkan life key. Namun, dia masih dipaksa mundur oleh Lindong. Melihat ke arah yang telah tersebar Lindong dan yang lainnya, Kilei tidak bisa membantu tetapi menggumamkan pikirannya. Si kecil ini memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Namun, kita tidak bisa berpuas diri. Lei Qian adalah yang terlemah di antara tiga raja kecil Yuan Get. Little Yuan King dan Little Spirit King adalah yang lebih bermasalah. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lin Dong dan yang lainnya untuk lebih berhati-hati, kata Qi Lei sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, senyum di wajah Chen Zhen dan dua master aula lainnya berubah sedikit terkendali sebelum menghela nafas dengan lembut. Tiga raja kecil gerbang Yuan memang lawan yang tangguh. Mereka tidak tahu apakah Lindong dan yang lainnya akan bisa menangani mereka jika mereka bertemu dengan mereka di daerah iblis unik. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan menderita kerugian bencana yang sama seperti yang mereka lakukan di kompetisi sekte besar sebelumnya. Malam tiba dan secara bertahap menyelimuti kota unik iblis yang luar biasa. Sementara itu, keributan di siang hari secara bertahap mulai mereda di bawah angin malam yang dingin. Di sudut lain kota ada halaman luas dengan beberapa orang bola balik. Ini adalah area penginapan untuk Gerbang Yuan di unik Devil City. Saat ini, ada tiga sosok di dalam halaman yang tenang yang terletak jauh di dalam kompleks besar. Salah satunya adalah Raja Guntur Kecil. Lei Qian yang telah berselisih dengan lindung sebelumnya. Di depan Lei Qian, seorang pria tampan mengenakan jubah putih berbaring di sebidang rumput dengan daun menggantung keluar dari mulutnya. Dengan tangan diletakkan di belakang kepalanya, dia malas melihat langit malam. Setelah beberapa lama, tatapannya berkibar sebelum dia melirik Lei Qian dan berkata, Aku mendengar bahwa kamu dipaksa untuk berlari dengan ekor di antara kaki kamu oleh murid Daosek baru di distrik mencari harta. Aku hanya ceroboh dan dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan sungguhan, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuh bocah itu dalam sepuluh gerakan. Leikian mengerutkan kening sebelum dia dengan dingin terkekeh. Heh, kamu satu-satunya yang mampu kehilangan taruhan yang pasti. Apakah aku bos yang benar? Kata pria putih dengan senyum di wajahnya, sebelum memiringkan kepalanya untuk melihat ke belakang. Ada seorang pria berpakaian hijau duduk dengan kaki bersilang. Jika seseorang berbicara tentang penampilan, dia pasti tidak akan seanggun pria berkulit putih. Namun, dia layak untuk dilihat kedua kali. Sepasang matanya mencolok panjang dan sempit, memberinya tampilan yang sangat baik. Pada saat ini, kepalanya tertunduk ke bawah saat dia perlahan-lahan menyeka pedang besi di tangannya. Seolah-olah dia tidak tertarik dengan perselisihan antara Leikian dan pria berkulit putih. Jika kamu merasa telah tidak dihargai, pergi dan ambil kembali wajah kamu sendiri selama kompetisi sekte besar. Kamu akan menemuinya di sana pada akhirnya, kata pria berbaju hijau sambil fokus pada pedang besi di tangannya, sebelum tersenyum tipis. Senyumnya tampak seperti ujung pedang. Kutang itu secara alami akan diklaim. Kata Lei Qian dengan kesuraman mengisi matanya. Dia tiba-tiba berkata, selain itu, bocah bernama Lindung itu tampaknya telah bertemu dengan Ling Qingzu hari ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya cukup dekat. Petik 2, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, senyum yang bukan senyum muncul pada pria berpakaian putih. Sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah pria berpakaian hijau yang sedang menyeka pedang besinya. Kecepatan di mana dia menyekap pedang besi perlahan melambat, sebelum dia samar-samar mengerutkan alisnya. Pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap leikian. Seolah-olah dia berbicara sendiri, dia bergumam. Apakah dia, ingin mati? Setelah suaranya yang lembut terdengar, angin kencang tiba-tiba menyapu halaman. Seketika, tanah diiris berkeping-keping oleh puluhan tebasan yang dalam yang kedalamannya tidak bisa diukur. Ketika mereka melihat adegan ini, Lei Kian dan pria berpakaian putih saling memandang, sebelum mereka mengangkat bahu. Sepertinya Dao Sekte akan menderita pertumpahan darah selama kompetisi Sekte Besar yang akan datang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.